Selanjutnya kita ada struktur kulit ya. Jadi kalau setiap kita bahas mengenai tulang pemeriksaannya, kalau dari kulit itu ini sebenarnya struktur histologi ya jaringannya. Ya. Pelapis dari si tulang tadi adalah otot, otot dilapisi oleh kulit. Jadi ada di, dari bagian atas ini bagian kutis ya. Dari kutis ini ada epidermis dan juga di bawah epidermis ada dermisnya. Lalu ada di dekat dermis ini sweet gland, kelenjar ya. acrine. Ya. Nah ini... Jadi kelenjar keringat kita dihasilkan. Kamu lihat di bawah epidermis sebenarnya ada jaringan subkutis ya. Subkutis. Lalu di subkutis ini ada sebenarnya retinakulum kutis. Ya. Retinakulum kutis. Ya. Ya, kalau di mata memang ada istilah bagian retina ya. Retina itu artinya adalah sarung ya. Ya, selanjutnya ada surface fasia ya. Surface fasia Ada juga muscle face ya. Ada ada ototnya. ya. itulah struktur anatomi de histologi kulit dengan perbesaran 22 kali ya, pewarnaan hematoxylin eosin ya. Nah, ini contoh kasus klinis ya. Kalau kita saat uh, praktik ditanya mengenai apa struktur kulit yang rusak pada pasien luka bakar derajat satu ya. ya ini regionnya di leher lengan ya arm for arm ya bawah. nah ini jadi adalah dari eksokrin eh, ya eksokrin untuk keringat ya jadi, selain keringat, di kulit itu ada juga yang namanya kelenjar keringat dan kelenjar minyak ya. Kalau keringat itu sudorifera, kalau minyak itu sebaseah ya. Jadi memang skin itu bukan vitamin A, vitamin D yang benar ya. Yang diproduksinya. Kemudian bukan hormon tropik. ya. Tidak ada ya, hormon tropik ya. Kemudian kalau untuk GSE, ini bagian nerve efferent ya. General sensor efferent itu juga tidak ada. Para yang ini juga bukan fungsi dari kulit ya karena kulit itu struktur adalah sebagai organ sensoris ya. nah itu bukan fungsi saraf efferent general somatosensorik tadi ya maupun general visceral ya visceral ini kan organ dalam ya seperti jantung paru-paru ginjal ya. ya kulit kalau kita ibaratkan dengan uh, mobil itu ada aksesoris, ada bemper, ada uh, istilahnya kaca spion ya. Nah, ini begitu juga aksesoris dari kulit itu adalah salah satunya rambut ya. Jadi rambut ini ada batangnya, hair shaft ya. Hair shaft. Lalu ada kalau di zoom, ini ada bagian-bagian udaranya, air feltnya di medula ya. Jadi medula itu sum-sum dari rambutnya. Kemudian rambut itu ada bagian yang lebih luar itu kortek namanya. Lalu ada juga pelapisnya hair cuticle ya, di, lebih luar dari kortek. Lalu ada dermis, ada trawongan, hair funnel, ya. hair funnel, kemudian ada epidermis di atas deh, kulit bagian dermis tadi ya. Ada juga m. arrector pili. Lalu ada kelenjar minyak sebaceous glands. Ya. Lalu ada bagian torus ya, yang berwarna biru. Ini ya, torus, ya. Torus itu secara harfiah dari bahasa Spanyol adalah. tonjolan jadi tonjolan atau tanduknya turu-turu kalau kita nonton pertandingan banteng jadi tonjolan yang biru ini dia lebih bagaimana menghubungkan si hair funnel dengan erector pili tadi ya, jadi saat kita ketakutan ini memang otot menekan hair funnel sehingga rambut bisa kaku apa tegang ya kemudian ada akar rambut hair root ya lalu ada connective tissue jaringan ikatnya ya connective tissue selubung dari ini ya dari rambut root seed, ya Lalu ada daerah berkeratin, keratogenus zone, ya. kemudian ada bulbus dari rambut, seperti bohlam hair bulb, ya. lalu ada matrix, matrix dari rambut, lalu ada hair papilla, dan juga ada melanosit. Ya. Dan ada selubung dari akar rambut bagian dalam, internal, dan eksternal ya. Oke, selanjutnya, kalau kita zoom lagi bagian dari connective tissue, epithelial inner root ya, selubung. Uh, akar rambut bagian dalam itu ada sheet cuticle kemudian ada hoaxley lapisan Huxley dan Henley ya ini kalau ya hoaxley dan Henley ya nama penemunya Oke okay, selanjutnya kita belajar mengenai kuku ya. Kuku ini jadi ada bagian batas marco liber ya. Lalu ada corpus nguis, corpus artinya badan ya, badan dari kuku. Kemudian dinding kuku nail wall ya. Ada falum, lembahnya ini ada yang bagian lebih berwarna putih itu lunula dan eponihium eh, kulit perbat yang lebih dekat dengan lunula dan kalau kita secara sagittal potong sagittal view of nail ini akan ada di bagian atas tadi korpus unguis lalu ada hyponehil di bawah korpus unguis lalu ada margoliber lalu ada nail bed ya. bantalan kuku ya nail Kemudian ada phalanx distal ya, distalis. Lalu kalau kulit tetap ada epidermis ya, dermis. Ya. Dan juga subkutis. Dan ini bawah kulit. Kemudian ini ada tendon ya. dari otot flexor digitorum Profundus, ya. Nah, soalnya ada kapsul pembungkus dari sendi. Kapsula artikularis, ya. Kemudian ada artikulasi intervalnya distalis, ya. Dan di bagian punggung dari uh, jempol ini ada aponeurosis, ya. dorsalis. Lalu ini ada struktur volume lembah unguis, lembah kuku. Kemudian ada eponehill dan juga matrix unguis ya.